Selamat datang kembali di channel Pintu Informasi. Kali ini kita akan membahas berapa penghasilan bintang film porno. Pasti kamu penasaran bukan? Tapi sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya di subscribe dulu. Dan bunyikan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan informasi terkini dan hal-hal penting lainnya. Number one, Tani Leoni Artis pornografi yang mempunyai kekayaan yang tinggi adalah Sunny Leonie. Kekayaan bersih Sunny Leonie 2,5 juta dolar. Sunny Leoni bergabung ke pornografi setelah bertemu seorang penari eksotis saat belajar pediatrik. Perawatan di Orange County. Dia memenangi top penghargaan sebagai wanita penghibur paling eksotis. Dia memulai karirnya sebagai bintang film porno di Hollywood. Bergabung di produksi rumah film porno milik suaminya. Weber Sony adalah pemilik rumah film porno tersebut. Number 2 Jenna Hayes. Jenna Hayes memiliki kekayaan bersih sebesar 3,7 juta dolar. Ini yang membuatnya menjadi salah satunya bayaran terbesar di dunia industri film dewasa. Dia terjun ke industri dunia hiburan dewasa pada usia 19 tahun. Awalnya dia adalah seorang penari striptis. Dikarenakan bosan sebagai penari striptis, dia terjun ke dunia film dewasa. Dengan penghasilan yang tinggi sebagai bintang film dewasa. Di tahun 2009 dia membuka sendiri rumah produksi film dewasa. Studio Generasi X adalah rumah produksi film dewasa yang dia kelola saat itu. Number 3 Brie Olsen Permainan film dewasa yang paling eksotis diperankan oleh Brie Olsen. Dia adalah salah satu nama terbesar dalam industri bintang film porno. Dengan kekayaan bersih 5 juta dolar, Olsen telah sudah memainkan ratusan film dewasa sebagai bintangnya. Dia juga mempromosikan untuk penjualan alat seks yang diiklankan di televisi. Karirnya naik setelah dia mendapat perhatian dari para penggemar film dewasa. Setelah mendapatkan kekayaan yang begitu banyak, dia memutuskan untuk berhenti dari dunia tersebut. Number 4 Jessie Jen Aktris lainnya yang datang dari dunia film dewasa adalah Jessie Jen. Awalnya dia berkarir sebagai pembawa acara dan bintang televisi Playboy. Acara yang dilangsungkan secara live di luar negeri itu banyak mendapat perhatian publik. Khususnya penggemar film dewasa. Acara yang dinamakan panggilan malam ini sangatlah populer di negara itu. Bahkan dia telah menjadi model sampul untuk majalah Playboy. Banyak sekali penghargaan yang dia raih dari karirnya sebagai bintang pornografi tersebut. Beberapa rumah produksi film dewasa telah mengajaknya bergabung. Kekayaan bersih yang telah diraupnya selama eksis di dunia film dewasa adalah sebesar 8 juta dolar. Number 5 Era Patrick. Patrick memulai karirnya di dunia hiburan dewasa saat dia masih remaja. Pada saat itu awalnya dia mengikuti ajang model pencarian bakat tepatnya di kota Tokyo, Jepang. Di sana pergaulan bebas yang diikuti membuat dia menjadi pencandu narkoba. Saat orang tuanya mendengar hal ini, dia langsung disuruh pulang oleh orang tuanya. Sekembalinya di AS, dia memulai karirnya di dunia film dewasa. Dan di sini dia mendapat penghasilan sebesar 15 juta dolar. Patrick termasuk rekor tertinggi dalam penghasilan terbesar sebagai artis di dunia film dewasa. Nah bagaimana pendapat Anda tentang konten ini? Jika suka tinggalkan komen kalian di bawah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.